ya hai, Udah nggak bisa orang hai, <gifat> ya, ya. no. no. oh, iya. ya. lagi. Ya ikut tuh hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Nah, balik dia mau Oh iya, nyam. Oh, ini mah profesional tuh dibiimin aja tuh. Nah, lah itu. iya itu. Ya, kita ketinggalan. Lah, dilepas itu. dia Kudanya udah nurut. Kudanya udah nurut ya? Lah iya sih. Bang baik -baik, baik -baik, baik -baik. Lah ini resep itu. Harusnya <laughs> pakai topinya kombo.